Orang yang selalu cinta berbuat kebaikan Dan Allah juga Mencintai orang-orang yang suka Berbuat kebaikan Salah satu sifat kebaikan Adalah senantiasa bersadaqah Dalam keadaan susah Maupun dalam keadaan senang. Mari kita sama-sama membuktikan Sadaqah yang luar biasa hebat Dan dahsyat Memberikan terbaik sadaqah kita Bersadaqah sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW Bersadaqah sebagaimana para sahabat anda yang tidak mampu dan tidak punya kemampuan bersedekah Anda bisa bersedekah melalui kata Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar